Suatu hari ada orang yang setelah sholat subuh dia sholat dua rakaat sholat sunnah Ditegur oleh imam para tabi'in di masanya, saya Ibn al-Musayyab Kenapa kamu sholat dua rakaat? Orang ini berkata, wahai Abu Muhammad Apakah Allah menyiksa saya gara-gara saya sholat? Nah itu bahasanya ya Masa orang dikir disalahkan Masa berselawat masuk neraka Kan begitu ya bahasa-bahasa sebagian orang kalau ditegur kekeliruan-kekeliruan, dzikir betul, tidak ada yang melarang orang berdzikir, selawat tidak ada yang melarang orang berselawat bagus kalau semuanya pada tempatnya sesuai dengan sunnah, Nabi SAW sama dengan solat, solat itu bagus kalau sesuai dengan sunnah, maka jawaban yang sangat mendalam dari Said bin Musayyab, kata beliau, Allah tidak menyiksa kamu karena solat, tapi Allah akan menyiksa kamu karena engkau menyisih sunnah.